Yo, hello everyone, welcome and be, must watch Well, kali ini masih dengan review Tapi yang akan gue review adalah microbrand yang cukup banyak penggemarnya Stay tune. Oke, okay, I'm back Tadi gue bilang microbrand yang termasuk banyak penggemarnya Langsung aja ya Ini yang akan gue review buat kalian Oke, okay. ya yeah, boxnya kayak gini ya, dan dia box set. Langsung aja gua open ya. Masih belum jelas nama brandnya. Oke, okay, this one is Spinnaker. Atau mungkin nanti kalian bisa lihat uh, shot dari gua ya. Okay, langsung aja gua open di sini. Lumayan nih boxnya, modelnya kayak pelikan. Udah kayak gini guys. Di dalam sini ada warranty card juga, tapi yang terpenting adalah ini. Langsung aja gue ambil ya. Ini adalah spinnaker dari family TC Titanium. Well, TC itu yang setahu gue, dia ada dua jenis ya: ada bronze and titanium, tapi yang cukup menyita perhatian gue adalah ini ya. Kenapa gue suka ini? Karena untuk diameternya, dia yang lumayan dengan model yang tool swatch juga dia nggak terlalu berat untuk case nya ini punya diameter kurang lebih 43 mm dan untuk luck to ini kurang lebih 51 mm oh ya kabar baik lagi buat kalian yang suka gonta-ganti strap lucknya ini sifatnya universal ya dan ukurannya 22 mm kalian mau ganti pakai strap guy bisa mau pakai nato bisa leather atau mungkin rubber or whatever bisa yang penting ukurannya 22 mm jadi masih pas ya untuk pergelangan kita orang Asia dan mungkin kalau kalian pengen lihat sekiranya kalau di wrist gua yang kecil ini kayak gini Mungkin lak tolaknya udah agak panjang ya Tapi sebetulnya masih ya, Bisa lah nggak terlalu oversize juga Dan yang bikin gue suka Yang tadi gue sebut Karena ini titanium Tapi titaniumnya ini grade 5 Jadi setau gue kalau titanium itu 50% lebih ringan Daripada stainless steel Tapi 30% lebih kuat daripada stainless steel dan kelebihannya lagi, nggak semua orang biasanya pakai stainless steel itu nggak alergik ya. Beberapa orang ada yang alergik sama stainless steel. Tapi kalau titanium, dia kelebihannya udah anti karat, anti korosi dan anti alergik. Jadi kalian punya kondisi kulit yang kayak gimana aja, alergik sama alloy atau besi atau steel di tipe tertentu untuk pakai ini kalian aman dan ini sebetulnya Titanium tuh kan biasanya warnanya agak sedikit uh, burem ya dibanding stainless steel kalau warna aslinya tapi untuk khusus di TC Spinnaker Titanium ini dia dilapis sama warna ash gray teksturnya sunblast ya jadi bener-bener kalau orang bilang umumnya kayak doff gitulah ya nah yang bikin gue suka lagi kacanya Sapphire Sapphire dengan anti-reflective coating. Dan kalau seandainya kalian udah ada yang pernah punya TC Titanium generasi pertama. Yang talinya mungkin terbuat dari bahan Cordura. Kalau yang dulu movementnya Miota. Nah di movement TC yang kali ini dia menggunakan NH35 dari Seiko. Nah untuk braceletnya sendiri. Dia modelnya Oyster. Sama Claspnya dia 3 folded clasp with secure lock ya Jadi seperti jam diver pada umumnya Kalian nguncinya gampang ya Dan untuk back case sekarang dia lebih tertutup Dibanding case yang sebelumnya yang masih exhibition atau open ya Atau mungkin see through kalian lihatnya Atau mungkin tembus pandang or whatever Yang penting kelihatan rotornya Nah kali ini enggak TC ini sebetulnya keluar beberapa warna tapi yang bikin gue suka sama yang ini karena dia memiliki loom dial. Dan gak cuman itu, di rotating bezelnya yang terbuat dari keramik, itu juga ada lumnya jadi bener-bener full lum. Nah, bedanya yang Miota sama yang NH35, dari segi movement, kalau yang ini udah ada fitur hack and winding. Kalau yang di Miota mungkin belum hack and winding ya. Untuk water resistnya dia di 660 feet atau mungkin 200 meter buat pressure ya So ini aku rekomendasiin banget buat kalian yang suka tool swatch tapi nggak terlalu suka pakai yang berat ya Kalau gue bilang sih paling cocok sih buat daily beater karena dengan size yang segini tool swatch tapi bener-bener nggak -bener terlalu berat di tangan jadi nggak terlalu bikin capek dah beberapa orang memang sih ada yang suka jam itu harus berat, tapi kalau gua sih enggak ya kalau ada yang ringan ngapain harus yang berat so this is Spinnaker TC for you guys I highly recommend it oke okay, itu tadi ya Spinnaker TC Titanium yang udah sedikit gua bahas buat kalian kalau ada pertanyaan mungkin kalian bisa langsung tulis di komen. Bisa like, subscribe. Oh ya, buat subscriber kita biasanya ada sesuatu atau surprise buat kalian. ya So jangan lupa tetap subscribe And ini tadi tetap aku highly rekomendasiin buat kalian ya. TC titanium dengan special box set kayak gini. Dan jangan takut sih, nggak ngerogoh kantong. Kelihatannya mungkin mahal, tapi nggak. Buat spek yang kayak gitu So Jangan lupa stay tune terus and Jangan lupa selalu cek website kita Atau mungkin langsung download aplikasi kita Kalau kalian mau surfing, browsing Buat info-info terbaru Or promo something Tetap jangan lupa Like No dislike And then subscribe Oke okay, see you on the next video Bye